Oke, jadi apa sih? Besar juga, besar juga, besar juga. Kita kita dan itu Kira-kira apa? Kita Ah, mahabbet inpat inpat oname pat ke meter ini rasional yes Enting. Eh, nyamada kau kasih lu kan nyamahi. Dia coñu caraña uo guore Kenya udah enggak kare akale oke nah cuma dvd